Analisa USD JPY tanggal 12 April tahun 2022, tren pergerakan USD JPY sejauh ini masih berada dalam tren bearish dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan USD JPY jika terus bertahan di bawah area 125.502 karena ada potensi USD JPY bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 125.100. Sebaliknya waspadai jika USD JPY bergerak bullish dan bertahan di atas area 125.700 karena ada potensi USD JPY berbalik bergerak bullish ke sekitar area 126.102. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212983.